Warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus bawon hijau Hatiku sangat kacau rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balon